Nah teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channelnya Deros Auto terima kasih teman-teman yang sudah mampir sudah menonton di channel ini nah bagi teman-teman yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih alamin dan bagi teman-teman yang belum subscribe bantu saya untuk subscribe untuk like share ke berbagai media agar supaya saya semangat memberikan konten-konten yang mungkin bisa menginspirasi teman-teman. Nah, dan saya doakan semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dijauhkan dari musibah dan dilancarkan rezekinya amin ya robbal alamin nah teman-teman pada kesempatan ini saya mau mereview mobil showroom di sejati motor dengan om hendi om hendi gimana kabarnya om baik baik aduh ya. sehat ya om ya alhamdulillah sehat jualan gimana om lancar om lancar, lancar lancar ya om ya. ya bulan kemarin udah berapa om jualannya om Ah sepuluh unit, sepuluh unit ya. luar biasa teman-teman. Lagi susah. <laughs> di tempat lain lagi agak, ya, apa? Di sini justru jualannya sangat lumayan. Stok unitnya agak susah pak. Stok unitnya ya. malah susah ya. Kalau ya. oh, jual malah gampang ya. Gampang jualan. Bener bener ya. benar. Nah om Mendi, ah. sejati motor itu alamatnya di mana om? Kita di Jalan Imam Bonjol, nomor okay. 52B, Tangerang, Karawaci Jalan Imam Bonjol, nomor 52B, yes. Karawaci, Karawaci Tangerang ya teman-teman Nah, teman-teman mau tahu untuk stoknya apa aja Mobil-mobil yang dijual sama Om Mendy di Sejati Motor Yuk ikutin terus dan di skip, -skip. Nah Om Mendy, ah. sebelumnya kita mulai satu-satu Benefit atau keuntungan atau semacam nilai tambah ya. buat pembeli apabila membeli mobil di sini tuh ada nggak kira-kira? Nah kita kasih garansi. Garansi? 1 garansi ya. mesin selama satu tahun dan transmisi. transmisi. Ya. Oke. Okay. Ya, nah di sini ada garansi mesin pula dan transmisi selama satu tahun. tahun. Om di backup ya. Selain itu ada lagi om mobil bekas banjir enggak-enggak ya Dijam, tidak bekas tabrak tidak bekas banjir oke okay. oke okay. dan juga mungkin ada tambahan lagi oli atau spare part atau dari oh, perkanan kita, kita udah pasti kan udah baik mobil oh gitu masuk Siap masuk siap siap, siap. nah teman-teman di sini memberikan garansi mobil enggak bekas banjir dan enggak bekas, bekas tabrak. banjir yeah. nabrak dan juga di sini memberikan garansi mesin selama satu tahun dan transmisi pula. Transmisi satu tahun ya. Oke, okay. nah Om kita mulai mana kira-kira nih yang kita? Nah ini kita Honda Mobilio. Depan nih. dulu, oke. Okay. Nah. Ini tahun 2015 nah, ini. Mobilio. Ah, tipe e, apa om? Tipe e. iya, 2015. Metik ya Metik. 2015 ya. ya warna hitam pajaknya di bulan 1 pemakain januari 2016 ya betul oh pemakaian 16 ya iya. bener berplat genap alamat Tangerang Kota ya Tangerang Kota ya kilometernya berapa om? 51.000 51.000 teman-teman tahun 2015 pajaknya panjang pemakaiannya tahun 2016 dan kilometernya sangat worth it teman-teman kalau ngelihat kondisinya masih sangat bagus ya teman-teman ya Body bodinya masih sangat mulus service lampunya record. pun masih bening ya, service record Honda Servis record ada. Honda ya, ya. 50.000 nah. service record Honda loh teman-teman ya. nah Om kira-kira mau jual berapa Om harganya Om kita kasih di angka 147 aja 147, 147. nah teman-teman saat nah. Honda Mobilio tipe E 2015 yang CVT ya ini harganya 147 masih nego ya Om ya? Masih, masih nego. Bisa. Harganya datang aja datang langsung ah, Datang sehat si hati motor. Langsung ke iya. Omendi ya. Omendi. Nah. Ada yang terlupa. Nomor teleponnya tolong disebutin Om. Nomor handphone atau WA 081 ya 8833235. Iya. Oke. Nah, teman-teman nanti ada di sini dan di kolom deskripsi ya teman-teman. Teman-teman bisa langsung ngeklik nomor teleponnya Omendi. Dan ini satu empat harga ya, masih bisa naik masih bisa naik om paket kreditnya ada nggak om paket apa kalau teman-teman mau kredit kira kira kira oh, kira bisa bisa ya om ya dp dua puluh juta bisa dp sepuluh juta om dua puluh dp dua puluh lima belas bisa om lima belas bisa lima belas bisa, bisa. angsurannya berapa om kalau lima belas om empat jutaan lah empat jutaan oh, ya 4 jutaan, 4 jutaan ketemunya ya. nah om masih ini bisa lah. Garansi mesin ya Om ya Garansi mesin, Garansi mesin. Nah teman-teman Sama DP... transmisi Nah Garansi betul transmisi. Garansi mesin dan transmisi DP 15 juta angsuran 4 jutaan hmm. Mau lebih murah lagi DP nya digedein. Atau teman-teman mau nego langsung, langsung Langsung aja air, Sejati motor Oke Om Selanjutnya Om Selanjutnya ya. Nah Ada R3 nih Mobil paling laku banget ya. Dicari orang R3 GX Matic R 3 G tahun 2014 2014 tahun pertama dari baru, tahun pertama dari baru. Ya. Oh, berplat genap, Pajaknya uh, di nol, panjang ya, om pribadi. ya, Tangerang Kabupaten Tangerang Kabupaten ya, tanggal enam empat Kabupaten ya, tanggal enam empat nol ya, tanggal enam empat ya, om 14. ya, tanggal enam empat nol ya, tanggal enam empat kayaknya sini kilometernya enam empat nol ya, ya, om ya, kalau menurut ya. saya sih ini rekomendasi banget kondisinya masih bagus sekali ya teman-teman masih ada buku servis masih ada waduh Mantap. full set berarti dong ya, ada ya. kondiserapnya juga dong masih ada ya oh, teman-teman kapan lagi dapat mobil yang benar-benar recommended bagus, bagus banget nah, kaki nyaman lah kaki-kaki aman ya aman, kaki -kaki aman nah Om ini metiknya ada masalah nggak Om masih bagus. Masih bagus. masih bagus masih bagus Om kasih harga yang bagus dong Om buat teman-teman kita Om kita kasih harga cashnya satu empat puluh. Nah, empat puluh aja dah, satu empat tahun 2014 tipe GX. Teman-teman iya. bukan GL ya? Ini yang GX terpinggil, teman-teman. Dan transmisinya matic pula loh. Teman-teman, matic GX tipe GX pajaknya panjang atas nama hmm. perorangan. Tangan pertama dari baru full set juga tersedia buku servis dan suntik cadangan. Iya, ma masih, masih ada. Masih nah teman teman gak usah khawatir hmm. harga seratus empat puluh masih sangat nego ya om ya masih nego nego, tipis, masih nego, -nego tipis. Nah, tipis nah teman teman kalau serius datang aja langsung ke yeah. om untuk paket kreditnya sama nggak kira kira om paket kredit dp dua puluh jutaan ya dp dua puluh jutaan angsuran tiga koma delapanan tiga koma delapanan nah teman teman ya teman teman bisa langsung tes drive Bawa datanya kalau kredit ya, boleh, uh, boleh, langsung ya. nego langsung sama datang langsung sejati. Komendit ya. sejati, nah, sejati motor Oke, Om. Ini recommended. Ada nah, lagi, Om? Ini aja nih. Agya G manual. Nah, Agya G manual ya, 2017. 2017, bertransmisi manual, pajaknya di bulan Januari, platnya ganjil. Daerah Ban. Jakarta Barat ya om ya. Bannya masih ori semua, bannya masih bawannya. Banyak dari baru ya om ya. Iya. Yeah. Wow, benar-benar masih tebal banget. Kilometernya berapa rendah dong? Tiga puluh lima ribu. Nah, teman-teman, yeah. kilometernya tiga puluh. Terpisah ada masih masih service ada. Terpisah rekor. Kunci serap masih ada semua. Ada. Komplit. Dua. Komplit ya. Yeah. Wow. Dua. Buku servis ada, nah. kunci serap ada. Di sini benar-benar mobilnya yang berperawansi satu tahun. garansi, garansi satu tahun si, pula. Tahun yeah. Nah. Om ini harganya berapa Om ini kita kasih 103 103 di 2017 103, ya, 103. masih 103. sangat worth it ya teman-teman ya, bisa langsung ko kontak nah. Om Endy ya. nah Om ini kalau mau kredit berapa Om DP 15 juta bisa. DP 10 bisa? Bisa. Bisa. Nah, teman-teman DP 10 bisa tuh. Iya. Ansurannya paling sekitar 3 jutaan ya. 29 lah. Nah, iya. malah lebih jauh iya. perkiraan 2, lebih murah perkiraan dari iya. saya. Sekitar 2,9an. Mau datang ke sini nego langsung. Tuh. pertama dari baru masih. Nah, kalau iya. pertama dari baru ya, teman-teman. 103 juta ya. masih bisa nego masih tahun lagi. 2017, mobilnya bagus banget warnanya grey ya om ya masih gray abu-abu ah ya. betul kilometernya pun masih sangat rendah masih sedikit sekali 30.000 ya. ini joknya udah paten atau belum om? sarung sarung, sarung aja ya, ya? belum paten ya berarti ya. masih ori dong om ya orsinil orsinil bungkus ya teman-teman bungkus ya, sarung bungkus ini interiornya masih ori eksteriornya apalagi masih bening banget masih orsinil catnya nih. harganya pun masih bagus banget masih ya. recommended Buat ukuran, oke okay Saya merekomendasikan ke teman-teman. Teman-teman tinggal tawar aja, oke Om. Berikutnya. Selanjutnya, Nih. Toyota Calya, nah, Toyota Calya G-Matic ya, dua ribu tujuh belas, plat genap, daerah timur ya. Pajaknya ya. November, pajak November, warna hitam, tangan pertama, lampu pertama dari baru. Ya. baru juga Om. Wow, Om ini nah. kilometernya berapa Om? kilometernya ini Rp. Kan 61.000 ya? 61.000, ya. service record pula? Rekord, service record ada. Nah, buku service ada dong Om? Berarti. ada, ada, Kompet. nah itu teman-teman ya, di sini benar-benar jual yang full set rata-rata. konggi serep juga masih ada. nah, ya. pokoknya bagus banget nih mobilnya. pokoknya Mas yang pertama. dijual jualan Om Endi ya. ini mobilnya benar-benar bagus, ya. bagus, bagus, bagus semua. masalah pertama dari baru. Nah. Ya mudah-mudahan harganya juga bagus-bagus buat teman masih ini. bagus lah harganya dikasih seratus dua puluh ini seratus dua puluh tahun dua ribu tujuh belas om seratus dua puluh masih bisa nego dong nego nego nah, dikit lah bisa lah. nego nego dikit datang langsung ya nggak mau ngopi langsung. sini nah, sambil ngopi ngopi betul langsung ya. ngopi nah teman-teman datang ke sini ngopi test drive nego langsung ya, sama bisa test drive dulu sampai bisa puas test drive. betul ya, sampai puas nah om ini paket kreditnya sama kali om ya bisa 15 juta bisa. 15 juta bisa <tuk> nah, ya. Iya. Asal ya. sekitar satu tiga an ya, kali. Tiga 3,2-an lah. 3,2-an oh, ya, ya kurang 3, ya. lebih ya. 2 -2 lah. Nah, ini teman-teman mobilnya referensi banget. Ya. Agia tahun 2017 bertransmisi otomatis. Lampu-lampunya masih ya, bagus banget masih, masih bening mil. Tidak bekas tabrakan. Betul, tidak. cuman ya. ini aja yang di -chat. Ini nah. variasi, malah nah, lebih ya. bagus. Betul. Pajaknya aja nih bulan 11 ya. Bajak. Pajak bulan 11 ya. ya. Betul, betul, betul. Hmm. Oke, Om, selanjutnya. Udah, ini udah terdepen ya Ini ini depen nih Om nih. Udah, udah Oh, oh. ini tahun berapa nih Om? Pemakaian 2018 2018? Iya 2017? Pemakaian 2018. 2018 2017 2 meter ber20 ribu 2 meter ber20 ribu? Iya yeah. Wow, kejualan berapa Om? Ini laku 138 138, tahun yeah. 2017 17 teman-teman Pemakaian 18 Berio ematic ya Om ya? Yeah. E wow, 2017 pemakaian 2018 Pajaknya Januari, 4 ganjil, daerah Tangerang juga loh teman-teman. Iya. -teman. Yeah. Pantesan oh. cepat laku, mobilnya bagus-bagus lo teman-teman di sini lo. Pilihan lah mobil pilihan lah. Bener, bener-bener. Yeah. Mobil di sini bener-bener sangat luar biasa secara kondisi. Mobil pilihan. Dan secara harga pun masih sangat worth it. Harga teman -teman. kita Betul, nah. harga berani bersaing lah pokoknya. Bersaing, buat lah. Momen bersaing. Ini. Yang belakang Om? Belakang HRV Nah HRF RDP juga. Ini 20, udah dijepit juga, Om. Dua ribu enam belas. Tipe E. E. cpt, CPT. CPT. Nanti, e. C. Ini sayang banget nih, ini mobil ya. bagus banget nih. Kita berapa, Om? Kemarin, Om. Dua, dua lima. Dua, dua lima. Dua ribu enam belas masih sangat murah, 2016. loh, teman-teman. Kilometer empat puluh ribu. Empat puluh ribu. Ya. Wow, kilometer empat puluh ribu, record. service record, loh, ya. teman-teman. Harganya dua ratus dua puluh lima. Dua ratus dua lima, ya. Dua ratus dua lima masih udah nah, langsung lah udah ter -DP. mobilnya bagus sih memang ya teman-teman ya hmm. nah teman-teman langsung aja dah kepoin ke om Endi nomor teleponnya di sini nih ada lagi nih ah, saya cantumin iya. om nah. eh, Endi ada mau dongin kira-kira sebelum ditutup eh, ya itu aja dah nah, oke okay. cukup ya nah teman-teman apabila penasaran dengan stok-stoknya om Endi oh teman-teman bisa langsung japri wa ke om Endi mudah-mudahan konten ini bisa menjadi nah. bahan tolak ukur teman-teman yang mau ngambil mobil baik itu cash ataupun kredit ya Om ya, ya. nah dari Belakang saya datang langsung aja betul-betul langsung nah. datang bukannya dari jam jam 8, jam sampai, 8. Jam sore. sampai jam 6 sore yeah. berarti sampai maghrib ya Om ya, maghrib, ya. nah teman-teman nah, berikut tadi konten ini semoga bisa menjadi bahan rekomendasi pertimbangan dan tolak ukur mohon maaf apabila ada yang salah dari kata-kata maupun dari penyampaian saya saya dari Dero pamit undur diri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sukses Dero ya. terima kasih